Kalau Anda ditanya, Tuhan baik enggak? Baik, itu dari kepala. Tapi wahyu itu ke hati. Enggak bisa dijelaskan. Seringkali di awal-awal waktu saya belajar bergitar, menyembah saat teduh sendiri secara pribadi, masih kuliah ini, baru bertobat sebagai bayi rohani, saya temukan setelah saya menyanyi, memuji sendiri di kamar saya, enggak ada orang di sebelah kanan-kiri, Mungkin di tengah, setelah lagu keberapa, tiba-tiba saya gak bisa lanjutkan kata atau kalimat. Demikian pula lirik lagunya. Saya berhenti dan menangis sejadi-jadinya bukan karena saya sedih. Saya terharu gak ngerti kenapa. Tiba-tiba ada wahyu di hati saya, saya merasa ini gak bisa digambarkan. Dan saya gak bisa lukiskan. Anda harus alami sendiri. Saya rasakan Tuhan tuh baik sekali. Dan itu yang mengubah sifat saya